bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat malam selamat datang kembali di saluran youtube saya candil kode di video kali ini saya akan mendemokan sebuah website yang siap pakai ini buat kalian yang sedang mencari website penjualan mobil atau showroom ya. Nah untuk layoutnya seperti ini, terus untuk produknya kayak gini ya. Di sini ada Push notif uh, real time. Sekarang kita coba login di bagian admin, ya. Yang memerlukan jasa pembuatan website, aplikasi bisa langsung hubungi kontak di deskripsi video ya. Nah ini dashboard admin area dari website penjualan mobil ada halaman slider promo testimoni uh, kategori mobil ya terus di sini kalian masih bisa uh, custom sesuai dengan kebutuhan disini ada riwayat pengunjung nah, itulah sedikit gambaran dari website penjualan mobil slider ya Oke, okay. cukup sekian informasi yang bisa dibagiin saat ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.